Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Triyono, Guru Penggerak Angkatan 7 SDN Kejajar Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah Hari ini kami akan Demonstrasi kontekstual Gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan Apa sih yang dimaksud dengan guru? Manusia yang senantiasa berusaha untuk menggerakkan manusia lainnya. Guru harus lebih dahulu sadar bagaimana dirinya tergerak, lalu kemudian mempengaruhi dirinya untuk bergerak. Nilai atau Rokic Nilai merupakan keyakinan sebagai standar yang mengarahkan perbuatan dan tolak ukur. Nambilan keputusan terhadap objek atau situasi yang sifatnya sangat spesifik Nilai sangat penting dalam kehidupan tingkah laku sehari-hari Maka rasanya penting bagi seorang guru penggerak untuk memahami dan menjiwai nilai-nilai dari seorang guru Pertanyaan pemantik Satu Guru penggerak seperti apakah saya 2. Nilai-nilai apa yang saya kuasai di masa depan 3. Mengapa nilai-nilai tersebut penting bagi saya 1. Guru penggerak seperti apakah saya Saya ingin menjadi guru penggerak yang selalu senantiasa tergerak Bergerak dan menggerakkan ekosistem sekolah saya agar terwujud merdeka belajar serta menuntun peserta didik saya untuk memiliki profil pelajar Pancasila Yang kedua nilai-nilai apa yang saya kuasai di masa depan Satu berpihak pada siswa Nilai ini mensyaratkan saya untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid Dan keputusan harus didasari oleh semangat untuk memberdayakan diri Serta memanfaatkan kekuatan yang ada untuk menyediakan suasana belajar positif dan berkualitas Contohnya, kegiatan pembelajaran dengan sistem amok mandiri Secara sederhana menggambarkan saya untuk terus belajar sepanjang hayat Senantiasa memampukan diri melakukan aksi Mengambil tanggung jawab dan melakukan perubahan Saya terus mengikuti berbagai pelatihan dan belajar dari berbagai platform Tiga, reflektif Senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekeliling Memiliki daya saing yang tinggi Mengupayakan peningkatan efikasi diri Serta bergeser dari dorongan perubahan diri yang sifatnya eksternal Menuju penguatan diri yang internal Saya tuangkan melakukan refleksi dituangkan dalam tulisan Empat, kolaborasi, senantiasa membangun daya sanding, pentingnya kesaling ketergantungan yang membangun rasa percaya dan saling menghargai, saling mengisi, dan saling melengkapi, atau semangat pembelajaran tim. Saya menjalin kerjasama dengan rekan sejawat, orang tua siswa, stakeholder terdekat. 5. Inovatif Senantiasa mampu memunculkan gagasan segar dan tepat guna Menguatkan semangat gotong royong Memwujudkan visi bersama yang diperlukannya fleksibilitas Untuk mewujudkan perubahan dan bergeser dari pandangan sempit menjadi luas Sosok yang tidak membosankan punya ide baru dan selalu berkreasi tiga mengapa nilai-nilai tersebut penting bagi saya karena dengan nilai-nilai tersebut dapat membantu saya menjadi pendidik yang terampil dan berkompeten sehingga mampu berkontribusi secara aktif dalam mewujudkan peserta belajar dan profil pelajar Pancasila sehingga tercipta generasi emas yang cerdas, berkarakter dan budi pekerti yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam guru hebat. Terima kasih.